Di sini berdua, seperti ini aku terhanyut melihat dirimu. Mungkinkah hanya diriku rasakan terbuai kamu? Betapa indahnya! Thumping move Sampaikan semua biasa waktu harus menjadi saksi hatiku dan kini aku di sini. ucapkan semua yang sang waktu harus menjadi saksi hatiku. Haruskahku simpan semua janji hati di ini tetap menjadi? The man sang waktu harus menjadi saksi hatiku harus kaku simpan semua janji hati Biarlah ini tetap menjadi